Kesehatan seorang Capricorn di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kartu keuangan seorang Capricorn di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kartu karir pekerjaan seorang Capricorn di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kartu manas seorang Capricorn di bulan April tahun 2021.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 Secara umum, Seven of Swords itu diartikan ingin melangkah maju ke depan namun mengingat masa lalu, sehingga majunya akan pelan. Di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan April tahun 2021, kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini seorang Capricorn mengingat masa lalu yang dimana di sini, majunya kehidupan seorang Capricorn akan sangat pelan. Jadi di sini disarankan kepada seorang Capricorn baiknya lupakan masa lalu, muka masa lalu ada Kehidupan kesehatanmu lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of cup. Secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang capricorn baiknya move on dari masa lalu agar kehidupan lebih bagus. Yang dimana di sini seorang capricorn baiknya melihat seorang anak yang ada di depannya, ataupun seorang capricorn bisa didoakan oleh seorang anak dan keluarga Capricorn sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit secara umumnya di Hermit itu dia mencari ketenangan diri, kenyamanan hati, ketenangan hati dan jika kartu di Hermit kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn di sini menggambarkan kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun disarankan seorang Capricorn baiknya mumpun dari masa lalu agar ketenangannya hati, kenyamanan hati didapatkan oleh seorang Capricorn bersama seorang anak dan di sini seorang anak akan mendoakan Capricorn agar kehidupannya lebih bagus lagi dan untuk kartu keuangan seorang Capricorn adalah five of pentacle ataupun lima poin secara umumnya five of pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan dan di sini seorang Capricorn suka membantu orang lain meskipun di dalam keadaan susah dan di sini juga menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan April tahun 2021 Keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang Capricorn perlu melakukan suatu perubahan yang di dimana mengkontrol pola pengeluaran dan pendapatan agar keuangannya lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang Capricorn suka membantu orang lain di dalam kategori rezeki keuangan. Meskipun di sini seorang Capricorn membutuhkan apa yang ia berikan, namun seorang Capricorn akan terus membantu orang-orang yang ingin ia bantu. Dan untuk support energinya ini adalah Kenaik Of Cup Secara umumnya kenaik okap itu diaplikasikan seseorang yang usianya di bawah tiga tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya dan seseorang yang dekat dengan kapribaru sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan calon kaprikal tidak akan mengalami gangguan apa apa, namun disarankan mengontrol keuangan pengeluaran pendapatan. Dan di sini seorang Capricorn baiknya memperbaiki diri dulu Barulah membantu orang lain Jangan memaksakan diri untuk membantu orang lain Yang dimana kena ikut itu disimbolkan orang yang Capricorn bantu sendiri Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang pasangan akan selalu mendoakan seorang Capricorn Agar keuangannya lebih bagus lagi dan jika kartu The Hermit kita lakukan dengan keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan ketenangan hati, kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Capricorn Apabila seorang Capricorn sudah mengontrol keuangan, pengeluaran pendapatan Yang dimana di sini akan berbohon manis, berdampak positif kepada keuangan Yang didukung oleh pasangan Capricorn sendiri Dan untuk kartu -kart, pekerjaannya adalah Ten of one ataupun sepuluh tongkat Secara umumnya ten of one itu diartikan merasa hidup ditanggung sendiri, merasa beban ditanggung sendiri, merasa pekerjaan dijalankan sendiri, dan di sini menggampangkan untuk karir pekerjaan seorang Capricorn di bulan April tahun 2021 karirnya juga tidak akan mengalami peningkatan apa apa, karir seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan juga dan tidak akan mengalami penurunan juga, di sini karir Capricorn sejalan seperti biasanya ya. Yang dimana disini seorang Capricorn akan melakukan suatu pekerjaan dengan ide, cara, serta kerasnya sendiri. Namun di sini tidak jarang seorang Capricorn akan merasa terbebani dengan pekerjaan yang ia miliki. Namun di disini seorang Capricorn harus menjalankannya karena akan lebih bagus ke depannya untuk karir dan pekerjaan. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Capricorn akan membuka suatu usaha yang dimana usaha tambahan untuk meningkatkan keuangan karir kehidupan di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara punya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan disini menggambarkan karena pekerjaan seorang kafir tidak akan mengalami gangguan apa-apa, tidak ada peningkatan hmm. penurunan yang dimana di sini yang ada seorang kafir ingin membuka suatu usaha untuk meningkatkan keuangan rezeki serta finansial kafir sendiri yang dimana di sini didukung dibantu oleh orang tua sahabat ataupun rekan-rekan kafir -rekan sendiri dan jika kartu kon kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang kafir disini di sini menggambarkan Ketenangan hati dan hati akan didapatkan oleh seorang Capricorn apabila di sini seorang Capricorn sudah pandai, mengontrol pekerjaan keuangan yang dimana didukung oleh orang tua, serta di sini seorang Capricorn akan merasa tenang apabila seorang Capricorn membuka usaha selalu didukung oleh orang tua dan pasangan, serta rekan-rekan Capricorn sendiri. Dan untuk hubungan asmaranya adalah: 2 ataupun dua piala. Secara umumnya tuh waktu itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Capricorn. Ada dua prediksi. Yang pertama kepada seorang Capricorn yang single, di sini seorang Capricorn yang single akan bertemu pasangan di bulan April tahun 2021 dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang pernikahan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan asmara. Dan untuk seorang Capricorn yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Capricorn dan pasangan akan memiliki komitmen untuk melangkah maju ke depan yang dimana di sini untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan Seorang Capricorn yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan ke jenjang yang lebih serius yang dimana sini pasangan diartikan dengan twin Open tackle yang akan ditemukan oleh seorang Capricorn di bulan April tahun 2021. Dan kepada seorang Capricorn yang berpasangan di sini seorang Capricorn bersama pasangan akan sama-sama berjuang di bulan April untuk menata melitih kembali hubungan asmaranya demi mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara. Dan jika kartu DNA kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang kondisi ini menggambarkan ketenangan hati, kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Capricorn bersama pasangan yang dimana sini mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan yang juga dimana disini saling mendukung seorang Capricorn bersama pasangan Capricorn sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang kondisi ini berada di angka 7, 75, 50, 20, dan 29.